Terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslar. Tentunya, baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, Bang Emin akan memberikan info momen-momen spesial di Turki, dan tentunya kabar terbaru dari idola kita, Dede Olesi dan Kakak Bilar. Gagabber pertama, persahabat kita lihat sebuah ujian spesial moment ketika di Turki ya, wow! Sebelum OTW Indonesia, les tim bilar dan tim hingga keluarga ini lagi hobah heboh, <gif> asik banget persahabatnya joget bareng main TikTok Wah wow, berkompakan ini membuat kita semakin bahagia dan bangga. Alhamdulillah, mudah-mudahan mereka selalu sehat dan selalu bahagia. Amin ya Robbal Alamin dan kita lihat. Laki bini ini sama aja gesreknya sahabat ya ada aja kelakuan yang selalu membuat kita ketawa bahagia masya Allah mudah-mudahan rumah tangga mereka berdua diberikan kebahagiaan dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik amin ya robbal alamin berikutnya juga kita lihat nih para sahabat ya Memen luar biasa juga tuh di atas kapal masya Allah asik banget para sahabat ya. Sambil menikmati suasana di negara Turki Dede Awasi Kejorah tuh kita fokus banget ya sama dedek, Lagi duduk santai, manja, manis banget ya Sambil menikmati suasana luar biasa Masya Allah Mudah-mudahan mereka selalu diberikan kesehatan, keselamatan Amin Ya Rungal alami. berikutnya kita lihat juga ada sebuah unggahan dari akun Instagram family 23 Ini meripost kembali unggahan postingan dari Bamdiri pasangan ya. Ternyata di Turki kemarin ini keluarga Leslar dan tim bertemu dengan. City Pack persahabat ya ini adalah adik dari Cici Paramida wow luar biasa banget ya Alhamdulillah ketemu di negara Turki luar biasa ada sebuah kalimat camp juga dituliskan oleh Bang Derry City Park Ayah ke berjumpa penyanyi luar biasa yang stay di Turki love masya Allah banget ya Alhamdulillah mudah-mudahan dukungan support dari orang-orang hebat dan orang-orang baik selalu banyak kepada idola kita keluarga besar dan tim Leslar Entertainment dan selanjutnya kita lihat juga persahabat ada unggahan yang mana tentunya membuat kita semakin bahagian banget tuh digandeng aja ya bini tercintanya Leslar dan tim sudah ada di bandara Istanbul Airport Persahabat ya mudah-mudahan selama sampai tujuan itu akan selalu yang terbaik untuk idola kita tuh kita mendapatkan momen sweet banget ya dari laci dan Bilar. Kita lihat, gandingan tangan Masya Allah memakai jaket kapal Leslar, luar biasa itulah kita Dukung, doakan, selalu Support untuk Lesti Dan Rizky Milar Momen ini diunggah kembali oleh akun Last Bilartim, Kalimat caption pun dituliskan, semoga selama sampai ke tanah air tercinta, Amin. Wow, masya Allah, sangat ya. Postingan tersebut juga diunggah oleh RajaTravel.id. Terima kasih sudah menemani Leslar keluarga dan tim liburan Baby Moon ke Turki, masya Allah. Dan kita lihat persahabat di kolom komentar banyak tanggapan juga yang sangat positif. Banyak respon dari para fans, salah satunya dari akun Dede Helina 448 Dilancarkan di perjalanan, amin, Masya Allah banget ya Doa dukungan selalu kompak dari sejati fans Mudah-mudahan saja tetap solid, selalu mendoakan yang terbaik untuk idola kita, Lesti dan Bilar Selanjutnya para sahabat, kita lihat juga ada sebuah unggahan Yang dimana tentu yang unggahan dari Papa Rich, iya wow Foto bareng Lesti dan Bilar Dan kita lihat juga ada kalimat yang sangat luar biasa Dituliskan oleh Papa Rich Persabet ya. Gak terasa sudah 10 hari berpetualang Bersama kakak Dede dan tim Leslar Keseruan tiap hari yang menyerangkan Membuat perjalanan nyaman dan sangat berkesan Jujur? Ini adalah perjalanan pertama ke luar negeri setelah hampir 2 tahun terakhir vakum Karena pandemi dengan prepare kurang satu minggu untuk trip ke Turki Namun awal perjalanan ini adalah pengalaman yang luar biasa Karena bisa ekspor ke luar negeri bersama Rizky Bilar, Leslie Gejora dan tim Leslie Entertainment Wow, luar biasa banget bersahabat ya Mudah-mudahan selalu berkah, berkah, bahagia selalu untuk kita semua dan terutama idola kita dan kita masih menunggu kejutan-kejutan bahagia selanjutnya. Dan kita masih menunggu persahabat yang leslar Itu Umroh bareng. Wow, masyaAllah banget pastinya sahabat ya. Doakan selalu yang terbaik untuk idola kita. Dan ke kabar berikutnya kita lihat juga persahabat ada sebuah unggahan yang membanggakan juga. Semalam di acara malam nominasi, Alhamdulillah idola kita. Ini Elasti Cora Persahabati ya untuk lagunya ini masuk di kategori musik video terpopuler. Wow, luar biasa para sahabat ya. Ada lagu bawa aku ke penghulu dan lagu kolaborasi dengan Ikhlas. Ini luar biasa. Ini kita harus buktikan kekompakan dan kesulitan kita. Bismillah, mudah-mudahan dari Elasti bisa membawa piala penghargaan. Amin. Ya Robbal Alamin selain lagu bawa aku ke penghulu dan lagu kualitas dengan ikhlas yang masuk kategori dan tentu ada suatu kebanggaan juga untuk kita semua di DLS nih. ini masuk kategori nominasi dalam penyanyi dangdut solo wanita terpopuler Wow, persahabat yang bersanding dengan artis-artis papan atas di DLS kejora tentu ini suatu kebanggaan dan mudahan bisa membawa piala penghargaan, amin ya Rabbal 'Alamin. Jangan sampai lupa bersahabat ya, untuk memvoting idola kita ini dengan cara SMS-nya bersahabat ketik "ida" seperti B6, kirim ke 97288 itu untuk memvoting idola kita bersahabat ya. Wajib kita voting, wajib kita dukung, wajib kita support, doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Ditutup tuh ya nanti bulan desember awal tentu itu adalah malam puncak untuk menyebutkan siapa saja yang memenangkan memenangkan penghargaan memenangkan piala wah luar biasa para sahabat ya makin penasaran makin deg-degan nih wajib kita kompak dan selalu solid mendukung memvoting idola kita